Agin. di sini siapa yang paling kecil umurnya? Loh, nanya dulu, sini dulu kakak. udah, foto dulu dengan lima tahun, udah TK, udah mau masuk TK nih? SD, belia. Gitu. Gini, mungkin kita lanjutnya hanya berapa Dia atau 7? sekitar segitu. 7, 7 piece. Nanti apa yang diambil? Siapa namanya? Nah, apa yang diambil Adik kita ini? Nah, semuanya ikut Ambil Dialah kepala rombongannya Oke Lihat Pak Ya paslah dulu Ya Sudah Jadi Semarah Oke Kita belanja Belanja Udah kenal emang sama ibu ini Ini mau dulu Ini ibu namanya Iriani Iriani Ini lah ini Iriani Kebunan Alien Ini candiakir ya sih Yani, ya, <Lih> oh, yoo, ditegaskan Bapak berani megang anakku wuuh. berani Bapak tanggung jawab ya Wuh. <tutuk> Wuh. Oh telah bawa Ardo, keranjang uh, ya. <tutuk> Lapat, <tutuk> makanya jangan berani-berani ini dipakai bake ilmu